The willow awaits us, Ori. We must go. Jadi kumpulan dari semua cahaya ini menjadi satu cahaya yang hidup bernama Seir, but the only way there is. Apa itu? Apa itu? Yo, halo WhatsApp guys? guys. semoga semua gophener kita hari ini bakal lanjutin lagi main Ori and the Will of the Beast. Ya, yeah, di video yang kemarin akhirnya kita apa ya mendapatkan wisp yang ketiga. Dan sekarang kita bakal nyari wisp yang keempat ya guys. Kemarin juga kita bertemu dengan Baur dan dia ngasih tahu kita tentang masa lalunya si Shrik, Dan sekarang kita bakalan lanjutin lagi mencari orb, sorry, wisp yang keempat. Yaitu di sekitar sini guys, dan agak jauh ya by the way. Oh ya yeah, guys, gue mau ikut dulu sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk like share, dan subscribe ya guys. Dan ya, yeah, tanpa basa-basa lagi get, langsung kita langsung aja kita masuk ke gamenya. Oke okay, guys. Let's go. Sini ada bola. Berdiri dulu di sini. Kau itu bola berapa ya? nih? Feeding grounds. Itu suara shriek bukan sih barusan? Ya kayak itu suara shriek guys. The feeding grounds. Kok kayak mengerikan ya? Ya kenapa kita jalan-jalan dan gue gak bisa lompat pakai? Oh iya. Shrieknya lagi makan asik guys. Lagi makan siang dia. Makan apa sih itu kadal ya? Kayak kadal atau apa yang ngasih? Oke okay, guys, kita menyelinap di belakang dia. Kita menyelinap lompat. Uh. Injak apa gue? Oh, injek tulang, guys. Waduh, makanan-makanan-makanannya dia kita injek, guys. Aduh, marah dong dia. Oh, dia mencari kita, guys. Dia nggak tahu kalau ada kita di sini, ya. baik yang bilang kadang-kadang burung paru bengkok yang sebenarnya dia itu paruh bengkok kalau kita lihat ya. paruh bengkok itu katanya pintar tapi entah kenapa dia kok bego ya. Dia kenapa nggak ngeliat ke bawahnya tulang ya. Kita kan padahal sembunyi situ gitu kan. Tapi ya, ya udahlah Oke, okay, seperti kita bisa ke sini. Karena kameranya nunjukin ke situ guys. Makanya gue bisa tahu. <laughs> Next, kayak kita bakalan naik menggunakan udah angin ini ke tiang itu guys. Tiang kita sembunyi di belakang kain ini kayak Coba ya. Let's go. Yo bro, sip Nah Bener kan Tuh, gak tahu kenapa kayak ini burung muda atau gimana sih? Padahal kita bercahaya dan kita be di sini gitu kan Dia bisa aja nyobek Bisa nyobek kainnya tapi dia nggak melakukannya gitu kan What the hell Oke kita ke kiri sekarang, kemana gitu Oh itu ya, ada yang bisa kita grapple Lumut biru Tuh, harusnya dia belum ngeliat kenapa dia nggak ngeliat Oh my god Digoyang-goyang dong sama dia, dia mau ngecek dulu tapi gue bingung gitu kan kita ada di kiri dia nengok ke kanan bawah kalau seandainya pem kalian pemain fps kalian harus tahu crosshair placement dia bego <laughs> oke okay lah guys kita naik aja dulu ke sini oh my god dia lagi kita guys lu, lu, lu, lu, lu, lu. run run run mana mana oke oke oke guys seperti itu udah kabur dari dia nggak ada burung yang mau masuk ke dalam tanah kan ya ini tempat safe kita healing dulu aja game safe nice no problem kalau gitu Um, ada, oh, kita mesti naik ke atas ya. Ada di sini. Kayak itu tanaman bisa ngegigit-gigit gitu ya. Ampun, makin lama makin banyak benda-benda bisa ngegigit. Ngasih disini tuh, what's this? Kalo sih, oh we can see ghost in the sand here. Ori, this was the home of Gorlek before the decay drove them underground. Is this what all Niwen will become if we cannot bring back the light? Oh my god, si arwah yang ngikutin kita itu bilang, kalau seandainya Niwen nggak diselamatkan dengan kita ngambil kembali cahaya cahayanya, kemungkinan Niwen bakalan jadi kayak gini ya. Wow, apa itu cacing? Astaga, gue malah ketabrak sama gorelek dong. Kok goreleknya bisa nembak sekarang? Ini duri ampun, gue juga nggak lihat lagi. Ya elani, ngajak berantem banget ya sumpah. Dai sudah mati sudah semua. Ini kayak bisa kita grapple dulu kan ya kesini. Oke, ada gorelek or ambil dulu. Oh, ini jembatan pasir kayak gini tuh bisa langsung jatuh ya Kalau seandainya kita injek ya I see Tapi kita bisa apa? berdiri di situ sebentar guys Sebelum pasirnya akhirnya ngilang ya Oke, okay, kita naik dulu ke atas Sebentar, ini fungsinya pan? Gak ada Oke okay. Oh, di bawah itu duri guys Nice Landak tadi mati dong, kasihan amat Ini kenapa sih ada belalang mulu? Ampun, demen banget sih Belalang, lompat-lompat, udah mati sono Kena duri lah Nah, sip Udah mati dia ya Oke kita ke atas dulu ada apa di sini? Kok ada landak gitu loh? Aduh malah gue yang kita melandak landakan ya dong. Oke lah, tinggalin ini ya kita naik ke atas sini. Oh lahar yang ditutupi jembatan pasir guys. Tumble aman. Terus gue musik ke atas pakai grapple. Hati-hati digigit. Oke sini kita bisa lewat ya. Kalau gitu kita naik kayak ke atas. Oh my god. No no no no no. no. Ini gue lekem kita mati dulu kali ya. Okay, nice dah dia udah mati kita bisa lompat ke sini guys oke okay. oh no oke sip nice I'm smart I'm quick and I'll finish this oke okay. um, ambil MP dulu sebab kalau dipikir-pikir kita bisa pakai ini kita kan ya pakai life burst nah kita buatnya buat naik ke atas sini tapi kenapa kita nggak lakukan dari tadi ya Aor, dior push to pull gua nggak tahu itu fungsi buat apa by the way oh jadi fungsinya itu cuma buat ngasih pasir ke bagian pohon yang situ supaya kita bisa panjat. Oke, okay. nyampe nggak sih mamu itu? Iya nyampe sih. Oke. Jadi ceritanya dia tuh nggak bisa diangkat. Kenapa sih kalau lagi lompat-lompat? Nah sip. Nah Terus cara gua naik ke atas ini gimana dong? Oh itu bisa digrapple. Oke. Okay, ini juga bisa digrapple. Harusnya dia bisa lagi grapple. Oke. Okay, nice. Kita terbang-terbang dulu. Grapple lagi dulu. Terbang lagi. Let's go. Dah. Kenapa ada nyamuk wajian? Um, kayaknya gue bukan, bukan harus ke situ ya berarti ya. Uh, where the heck am I supposed to go? Oke, okay, kita manfaatkan ini. No! No! Oke, okay, siap, naik. Oh, berarti bisa kita lompat ke sini dulu ya. Sip! Grappling! Turun ke bawah. Ada Gorlek. Oh ini Gorlek yang baik ya, bukan yang bisa kita lawan ya. Apa ini? Gorlek minor apa ini? Traveler, oh, word. no, don't worry. I escaped the corruption that befell on my kin, but there is one problem. You don't happen to have any water, do you? I fear my canteen broke in a fall. Not that I'm thirsty. We go like are tough. I could survive in this desert for days, but a drink of fresh water now and then is good for the spirit, and my spirit is parched. Hey, It a sih dia haus tapi dia pura-pura kuat gitu kan? Ya kalau seandainya kita bisa bawain air sih sebenarnya bisa sih. Jangan-jangan ada quest yang sebelumnya yang dimana kita bisa bawain dia air? Tapi kayaknya gue lupa guys <laughs> udah lah kita skip aja ya Ada, gue inget gitu Kalau nggak salah tuh ada di bagaimana kita dikasih air gitu kan Sama si Tok Kalau nggak salah tuh ada yang dia bilang gitu Search for a wanderer who wants to drink gitu Gue lupa pokoknya ada gitu kan Yaudah lah, Kita upshot -up aja the ya. Skill, skill baru apa lagi yang bakal kita dapat di sini guys Let's see Baru You've gained a new ability. Press Ctrl to move through sand, and press Ctrl again to borrow dash. Oh, Berarti ini sama aja kayak nyelam-nyelam dalam -nyelam -nyelam air, tapi ini dalam pasir ya guys. Oke okay lah, kita naik dulu ke atas ini apa? Stis. Press E to activate the pedestal. Males. mau oh, males balapan-balapan kayak gitu. Sini emang ada apa sih? Oh, di situ ada mana ya? Oke okay, nice kita nyelam dulu ke bawah. Kalau tadi tuh dibilang kita bisa ngedash ke atas kan ya? Berarti kita pakai pakai pasir ini buat lompat ke atas guys. Aduh, nabrak jamur dong. <laughs> oke, okay. sip. Nah, oke. Okay. Kalau kayak berarti kayak gini harusnya juga bisa ya? Nah, misalnya diangkat. angkat. Ada si Lupo, guys. Apakah kita bakal beli petada dia? Beli aja lah ya. Hello there, weary wanderer. I'm not sure whether spirits need water, but if you do, I'm sorry to say you have to look elsewhere. Asam. Some may think there's not much to chart in such a barren place, but sands shift all the time. I could make a map after map after map. Speaking of map, care to purchase one of these windswap ways for 150 spirit lights? Oke okay lah. Much obliged. Ya, karena kita juga punya gold ore yang kita punya gold yang nggak kepa kepakai sama sekali ya. Nah, kita akhirnya tahu guys tempat mana kita harus lewat ini ya. Oke okay lah, kalau begitu kita langsung ke sono aja guys. Looks like kita bisa menemukan sesuatu di atas sini, guys. Dan di sini juga sebenarnya masih ketutup, tapi ya, gua merasa itu gak penting, sih. Oh my god, hey. nah kita ke atas dulu, ya. Datang dah keluar keluar letter landak dong. Nah, ini matinya adalah si landak, ya. Oke, okay, nice. Um, what? Oke, okay, kita coba ke atas dulu, guys. Hello, are we here? Nah, sip. Terus gue naik ke atas, oh ya. Yeah gue sampai sekarang masih suka lupa loh, kalau kita kan bisa keluarin api ya kan, buat dilompatin sendiri itu. Nah, ini akhirnya kita gali sini ya guys. Ambil dulu. Let's go. Nah, sip. Duri semua dong di sini. Kayak ini game emang pengen banget kita mati gara-gara duri. ya Gue nggak tau udah berapa kali kita mati gara-gara duri. By the way, Let's go. Apa ini? Di sini ada tuas. I don't know what it is supposed to do. Oh ini mah tadi kita pakai. Ya kan? Hey, tidak kena ya bro cacing tanah tuh ini jalan yang benar kan ya kita oke okay, sip nice tapi kita nggak nyampe ke atas guys berarti kita mesti pakai dash nice let's go friends di sini ada tempat saya kan ya tadi kalau kita lihat dari petanya tok oh, no, this is the place it is where the golek -like of old built their wonders towering spires sweeping arches all gone to dust and ruins now while the great Gorlek -like tower beneath the sands but... Truth be told, I came out here hoping to find something worth scavenging. What I found was sand, a lot of sand. You seem the digging type, maybe you'll have better luck. A diamond in the rough. Ya, yeah, sebenarnya ini cuma side quest doang. Gue pikir dia bakal ngasih tahu kita sesuatu, ya kan? Oh, di bawah sini ada tempat save, guys. Kita save dulu ya. Sebenarnya menurut gue keren adalah de desainer dari game ini tuh bikin game ini nggak bisa bikin kita nge stuck di mana-mana gitu. Karena ada beberapa game yang mau kalau sandi kita secara nggak langsung, maksa untuk act, untuk nyampe di certain tempat gitu suatu tempat sorry ya kita bakalan nyangkut guys dan nggak bisa balik gitu kan ini nggak pernah kayak gitu pasti ada ada aja cara untuk kembali gitu selalu ada that's cool maksud maksud gue gini loh mereka nggak lupa sama game mereka sendiri gitu apa yang mereka desain gitu keren banget ya gue suka gue suka Oh di bawah situ ada ada apa ini ada keystone tapi gimana lewatnya what loh itu gimana lewat ya Oh bisa Pasan tadi gue gak bisa lompat ke bawah deh, gue udah S habis itu tekan spasi tapi gak ke bawah. Tiba-tiba ke bawah. ya Hai bro. Oke, kita lihat sini dulu. Di bawah situ ada ah, ada HP. Dan di sini ada apa by the way Kayaknya sih cuma ada sesuatu yang gak penting ya? Yah, mati dong. ya udahlah kita gak usah situ dulu guys. Kay kayaknya belum bisa kita lihat situ ya. I don't know. Kita lihat sini dulu ya kalau gitu. Apa ini? Nah, kita dapat satu keystone lagi, guys. Tapi gue bahkan nggak tahu pintunya di mana. Kita belum tahu pintunya di mana. Oh, itu pintunya. Dia ya, jelas dari situ, ya. Kenapa gue nggak lihat petak gitu? Oke, okay, nice. Nah, pintu bisa dibuka sekarang. Let's go, my friend. Ada apa di sini sekarang? Kita harus lurus, ya. Tinggal lurus aja, naik ke atas, ya. Tinggal ke atas doang, sih. Sebenarnya, tinggal ngikutin jalan, nggak ada masalah lagi. Harusnya kita nggak nyasar, sih, ya, guys. Di sini harusnya, I don't know, <laughs> kalian tau lah. Gue di tempat yang jalan, tinggal lurus-lurus aja, tuh bisa nyasar, gitu kan? Nah, di sini kayak kita bisa hancurin pintu ini pakai meriam, ya kan? Nice, lewat aja langsung pelan-pelan. Di bawah ada, oh, ada goret. Bentar ini meriam buat apa sih teh ya? kayak di atas ya Ada sesuatu Oh iya benar ada pintu Kita bias aja langsung Oke okay, let's go Hai. Lumpang lompat ya Kumbang Kumbang mulu sih Gue ngomong itu belalang Bukan kumbang ya ampun Nah pintu di bawah sini akan kebuka guys Coba kita lihat dulu ke kiri Tadi kita belum melihat ke kiri sini ada apa ya uh, Yang jelas ya ada MP os oh, cuma ada landak kiri ya Udah biarin ya Biarkanlah dia hidup dengan tenang Ada laser guys Ini ngeribet ya oke, okay, lasernya biarin dulu lewat nice oke, okay, tadi itu kita disuruhnya ke atas kan ya berarti kita langsung aja ke atas Oke, okay. uh, kena rak. kena duri gua wits, nah kita lompat ke atas dulu sip ya elah nah, yang penting nyampe lah bodo amat mau kena berapa kali ya Udah mati dia, terus gue harus kemana? Oh ini ada pasir ya? Ya di atas sini ada pasir Kiri, sorry di kiri sini ada pasir, tapi ya ampun Oh my god Buset dah Itu laser dong <laughs> Gak kurang dahsyat lagi cuy senjatanya Kalau gue ikutin puterannya bisa gak sih sebenarnya? Ya, harusnya bisa sih kita ngikutin ya gitu kan. Kita biarin ini dia, dia, biar dia muter. Ntar kan kita juga ke atas juga maunya kan. Gua udah kayak drifting drifting gitu gak sih? Pas. Nice. Sip, nyampe kita. Terus fungsinya ini apa ya? Kayak kita musik atas sono ya. Um, I don't know. Kalau emang musik atas sono ya udah kita pakai what? Kok api gua tipe ke sono? Ya, nice gitu dong. Hai sip uh, ke atas sini oke okay. nice dah naik ya di sini bukan cihal tempat ya iya yeah, bener guys cepet juga kita 16 menit udah langsung nyampe ke orb nya ya nggak lama-lama gitu kan bagus gitu halo what the heck is this oh, in the... we made it ori the heart of the forest rests inside the light of the spirit willow will open what has long been closed Oke okay. Jadi kayak semacam kuil gitu ya Empat twist sudah kita punya Sekarang kita bakal nyari yang kelima Tapi kelima ini dalam sini untuk menjaga supaya gak ada yang nyuri Kayaknya sih gitu guys Di kuil gitu ya, keren juga Oke okay, kita bakal masuk ke dalam aja ya guys Kita bakal langsung masuk ke dalam Press double to enter Gila ini keren Gila ini game sebenernya keren banget tuh Only the wisps knew the way forward. Berarti kalau saatnya kita nggak dapetin wisp dan kita maksain ke sini sebenarnya kita nggak bakalan bisa kebuka ya. Tadi kan dibilang only the wisps knew the way forward. To restore what had been lost. Jadi kita bakalan nyembuhin kembaliku supaya dia hidup. Atau jangan-jangan udah -jangan hidup kah? Oke, belum. Dah. Kita ada di dalam kuilnya guys. Ini bisa dihancurin kah? Nah bisa. Lumayan dapet -dap gold orb. Tapi meskipun kalian tahu gue gak pernah pake gold orb. Why? Gak tahu juga. Malas aja. <laughs> What's this? Another door? Pintu lain kah? Across many lands, it is always the same. Jadi di semua dataran pun sama ya? For every spirit tree, alive. And a light And for every light a tree Sebuah cahaya untuk sebuah pohon Sebuah pohon untuk sebuah cahaya Always existing in the balance The light alone is nothing without its vessel Oh Jadi tanpa pohon ini mereka nggak bisa hidup guys Dan si pohon tanpa cahaya pun nggak bisa hidup Oh, I see, I see, Keren sih ceritanya I see, I see, nice Kalau kita nggak bisa ngegali di sini Berarti kita nggak bisa masuk sini juga ya Ngomong-ngomong -ngom, sini ada HP itu buat apa ya Oke, okay, what's this? Apa ini? Betul, alat is eternal. Nutri no can last forever. When the willow grew old and her branches barren, she could no longer care for her life. Jadi, kalau seandainya pohonnya udah tua, dia nggak bisa mempedulikan lagi si cahayanya, ya nggak bisa melihara lagi. Gitu. It shattered and we became mere waste of what once was. Jadi, kita tinggal tersisa cahaya doang, ya. Oh, jadi pohon pun punya masa hidupnya sendiri ya. Kalau si pohonnya udah mati, ini bakalan ya udah cahaya bakalan lepas gitu ya. Kayaknya mesti nyari pohon lagi. Dan ini ada tuas di belakang guci kan. Ya. Oke, okay. AD push to pull, push or pull. Oke, okay. pintu yang itu kebuka guys. Let's go down. Marilah kita turun, saudara-saudara. Eh, takutnya ada duri <laughs> bisa kan gitu di, di bawah gitu Toto ada duri Kalau kita nggak hati-hati Toto kena ya kan Moki nya banyak banget ini di gambar ya oh The Willows Children Spirits of Newan suffered in decay The Willows Children tuh maksudnya si Para Moki ini ya oh The land was buried in darkness and ruin The spirits were no more And all seemed lost Oke okay. Jadi kalau seandainya pohonnya udah mati tuh decaynya bakal secara, secara alami terjadi gitu ya, kan pembusukan ini bakal secara alami terjadi gitu guys keren juga jadi harus ada pohon terus gitu kan ini bukan ori but it was foretold that hope would come hope would open our eyes to see through the darkness hope would return the memory of what was forgotten and bring us strength when we were weak bentar deh semua ini bukannya nama-nama dari masing-masing Wisp, ya nggak sih? Memory, Strength, Eye, ya gak sih? That is how the world heals. That is how the cycle continues. Ya, yeah, lima Wisp ini kan maksudnya ya apa yang sedang kita kumpulkan sekarang, ya nggak sih? Keren sih, semua ceritanya nyambung gitu. Gue suka banget sama game-game kayak gini loh. Semua semua hal yang kita alamin tuh, semua ceritanya nyambung gitu loh. Gue seneng banget. The Gorlike builders knew that all things broken could be pieced back together. Here, they protected the most fragile wish, heart of the forest. Hatinya di sini guys. We sense its presence nearby, Ori. The light will be whole once more. Oke, okay, cahaya akan lengkap guys setelah kita mendapatkan hatinya yang terakhir ya. Ini by the way kayak ada pintu nggak sih sebenarnya? Oke okay, lah kita lihat aja itu nanti. Terus ini kenapa ada kayak tumbuhan hijau-hijau gitu ya? Bisa gua hancurin ga? Coba ya. Aduh. Duri dong langsung di atas itu. Sedih amat sih. Nah, ada tempat save guys. Nice. Kita save dulu disini ya. Kita lihat dulu. sebenarnya jalannya ke kanan atau ke kiri guys. Kita, gua mau coba yang ke kanan dulu ya. Di kanan sini Pak. Yup, jalan buntu. Berarti emang kita mesti ke kiri guys. Hello, my friend. What? Kok ketutup? Oh, ini ya? Oh ya, gumpalan hijau itu bikin si pilarnya nggak bisa jatuh. Justru bukan kita merusak gedung nggak sih? Kalau sandai kita ngancurin sesuatu yang bikin pilarnya itu bertahan. Ya, yeah, tapi jalannya terbuka guys. That's good. Ya udahlah, Nggak <laughs> usah banyak komplain. Let's go. What's his? What is his? Ini bukannya golek. Ini bukan kawanan Gorlek gak sih? Masa dia yang jagain itu? Ya oke, tapi pikir-pikir si Gorlek ini yang bikin semua struktur di daerah sini kan ya? Harusnya dia yang menjaganya juga sih, bener sih. Oke, 5 wish udah terkumpul guys. Apa yang bakal terjadi sekarang? Nice, nice, nice. Apakah semuanya akan kembali seperti awal? Atau masih ada selanjut-selanjutnya? We don't know. <laughs> sebenarnya gue gak mau komen buruk-buruk tapi ngegabungnya aja lama banget gitu ya kan dan cuma jadi satu warna kuning with the spirits willows passing my life faltered now i am whole once more i am sailing the willow awaits us ori we must go jadi kumpulan dari semua cahaya ini menjadi satu cahaya yang hidup bernama seir. But the only way there is. Apalah itu? Apa itu? Kenapa ada kayak ginian sih? Pasti gue disuruh kabur lagi, ya kan? Pasti gue disuruh kabur lagi. Yakin buat gue. Gak mungkin gue lawan gituan. Iya, iya, iya. Gak mungkin buat lawan gituan. Sumpah. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Gue juga gak mau, mau, anjir. No, no, no, no, let's go. let's go, let's go, let's go, let's go, panik, panik, aduh, efek panik aja bener-bener kan, ini dui semua lagi ya ampun, pelan-pelan, pelan-pelan, kita bisa guys, kita bisa guys, let's go, let's go, oh ini, naik atas ini, oke okay, run, grapple, oke, okay, kita cukup jauh guys sama dia guys, berarti aman, itu ada grapple di sono let's go, bisa, oke, okay, bisa lagi, Nice Ini ada jump pad Boom Oh itu kan sana ya? Gua baru nyadar <tuh> Kenapa ga masuk? Oh, hampir gua mati lagi dong Oh dia lewat disitu dulu tadi ya oke okay. Kita kesini Oh dia mau hampir dia mau gigit kita guys dari bawah guys Oke okay. kita kabur kabur kabur kabur kabur Bisa please Oh no Nyampe nyampe nyampe nice Grapple dulu Bomb bomb Grapple lagi oke okay. Lewat ke atas lewat ke atas Nyelam ori, nyelam ori Oke, okay, harusnya itu udah terlalu kecil buat dia lewat Masih bisa lewat tuh rupanya Untung gua gak langsung berspek, berspekulasi sendiri Let's go ke atas, ke atas, ke atas Cepet, nice, nice, nice, nice, nice Dive, dive, dive, dive, dive, dive Let's go, gak, harusnya dia gak bisa keluar Nice Nice Gak pakai ngulang-ngulang guys Cacingnya mati dah. Ha! Ha! Ha! Cacing tanah. Noob. Kalah sama makhluk sejenis kucing ini. Ha! Kamu perlu belajar lebih banyak untuk menggali. Cacing tanah kok kalah sama makhluknya kucing. Ha! Jadi cacing tanah aja remet. Nah. Sekarang pertanyaannya adalah. What's going to happen? Oh. Oh. Dia mengembalikan cahayanya, guys. There it is ori, the willow, mother of flight. Only the weeping reaches on the way. Oke. Okay. Kita bakalan ke pohon itu guys, tapi kalau kita lebih jauh banget sih Your maximum level energy have increased. Alright. Dah, kita harusnya balik sini ya guys. Kita langsung balik aja supaya kita nggak kelamaan. Kita pakai warp echo gitu. Sekalian nge save. <laughs> Sekalian nge-save guys, karena kita perlu di-save ya. Kalau nggak di-save entar toto datanya hilang nggak lucu banget, sumpah. Eh, uh, save, save, save, save, save. Let's go, save. Okay. Now what are we gonna do? Oh, ke bawah sini ya. Oke. Okay. The Will of the Wisps. Quest updated. Tunggu. Ini ada kasih apa? Oh no, I shriek. Apa yang mau dia lakukan sekarang? No, no, no, no, no, no, no. What the heck are you going to do? Oh, saya kasih cahaya. Uh, mantul dong. Mantul cahayanya, bosku. Gila, tanduk sama topengnya sampai. Cah semua ya bun Kayaknya si Ori ini ngelarang Seir buat ngasih cahaya lagi nggak sih Dan kayak ngajak temenan gitu Tapi si Shrike nggak mau ya Blinded by her past Shriek rejected the warmth She wants salt Karena masa lalunya dia ya guys dia jadi nggak mau kita temenin gitu kan. Oke okay lah. Harusnya sih bentar lagi udah kelar ya. Harusnya. Should be. Kita naik dulu ya ke sini. Let's go. Ini sih jalan yang sebelumnya ya. Nah ini pasir yang belum kita lewatin. Ada apa di sini? The will of the Wisp. Return Seer to the Spirit Willow. Spirit Willow-nya emang dimana? di mana? Iya Tosono. Pecah banget. What? Wiping Ridge. Panik. Waping Reach itu maksudnya tempatnya, tempat dimana kita harus lewat dulu ya gak sih? AD, push or pull Hold shift and grab to move objects Dah, kita harusnya dibiarin aja ya Ini lift kan ya? Lift, ada lift otomatis dong Ups, kenapa ada gore lag sini? Kita kita matiin dulu aja goleknya oke okay. Muncul lagi yang baru, apa, apa harusnya nggak usah gue matiin tadi ya? Oke. Okay. -like goreknya udah mati, kita naik lagi ke atas, guys. Hai. Pecah tamengnya. Her. Her. Her. Oits. Aduh, kena gue. Kenapa? Kenapa lu, dong? Aduh, ditonjok sama dia. Ups, dia pakai tameng yang robek. Gue gak lihat. Ups, kenapa halu lagi, dong, gue? Gua juga punya palu, Pak. Jangan lupa. <laughs> <laughs> gak bisa apa ya gue manjat tembok kayak gitu kayak lebih cepat gue manjat tembok Daripada nungguin lift ya gak sih Iya kita lebih cepat naik Naik ginian guys Daripada kita nungguin liftnya Oke okay, jalannya terbuka lagi Kenapa ada portal kanan kiri Alright then what the heck am I supposed to do here Paling puji sama portal-portal kayak gini loh Paling gak jelas banget Oke okay, sini ada portal lagi Oh my god No Apa itu ngasih laser dong Really? What the heck? Aduh. Eh gila, semua yang sini meledak dong. Wait, wait, wait, wait. Santai, santui bro, Santui, santui bro. Nggak santui, but sih. Oke, okay, ada pohon. Absorb the light. Yay. Apa ini guys? Launch. You have gained a new ability. Hold Q to assign it to click E or R. And launch yourself in any direction. Oh oke kita bakalan ganti ini aja ya uh, launch mana launch ini, ini ya tornado projector nice kayak gimana sih cara makai tekan air dan oh dia makainya kayak a bash ya persis kayak a bash tapi lebih bagus seperti ya <tuh> my god kenapa dia senembut ledak-ledak siapun Alah oke kita lihat dulu dari sini cuma ada gold orb doang rumahnya ya Coba kita pakai ini buat naik ke atas. Let's go back here, bro. Dah. Dapat skill baru, guys. Bash itu ternyata menyenangkan sekali ya. Kalau kita pakai ini buat ke bawah, ada apa nih bos ini? Coba kita lihat dulu. What? Kayak nggak ada apa-apanya gitu. Coba kita lihat. Kayaknya berarti kita mesti naik ke atas ke atas, atas atas banget situ, guys. Tapi I don't know how Oke, kita mesti pake bash kita yang super bagus ini Yang naik ke atas bener ya Let's go up Uit. Nyampe nggak Nyampe nggak ya? Oh nyampe ya, nice Uts, hampir gua kena sama Semburannya dia Kena dong 2 kali Ya malah mati gue What the heck? Kok itu nggak bisa diangkat? Kok itu nggak bisa dipake buat manjat? Sorry, sorry Oke, okay, guys. Kita sampai di mana ini? Ini gue nggak bisa lompat atau ngapa-ngapain. What Pintu baru terbuka sepertinya, guys. Wow. That's cool. Ya, yeah, guys. Kayaknya kita pin membuka pintu neraka, ya nggak sih? Tampangnya kayak pintu neraka gitu, kan? <laughs> oh my god. Alright, guys. Kayaknya gue ending dulu videonya untuk sam untuk sampai sini dulu, ya, guys. Akhirnya kita dapetin wisp yang terakhir, dan... Dan suara yang selama ini ngikutin kita akhirnya berubah menjadi cahaya kuning bernama Sayir dan kayak dia bakalan menggantikan cahaya yang ada di The Willow dulu ya guys. So guys kalau kalian suka sama video kali ini jangan lupa untuk like share, dan subscribe. Di video berikutnya kita bakalan masuk ke tempat ini guys. So jangan lupa untuk simak, like dan share dan subscribe dan gua bakalan ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching, happy gaming, ya? bye bye.